Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sholatu wassalamu 'ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Wa na kuwata illa illa Yang pertama Takuju Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Tamu salawut kepada Rasulullah Nabi Tanyo Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ke Bandung keluarga Nabi Seluruh sahabat Nabi Bandung yang ikut-ikut Nabi Daripada ulama awai dan duduk ulama salaf dan ulama khalam. Taklim wa takrim kepada budaya ditanya ditanyo bersama baik yang hadir maupun yang berhalangan bad malamnya. Dan istimewa kepada imam besar masjid serta seluruh pengurusnya mulai daripada Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan Masjid Getanyo bersama anggotanya dan kepada Tunku imum tungku gisi getanyo dan yang lulus tuan membanggakan permajaan masjid yang sesungguhnya urang Nyawa Mandung apabila guwo haba Allah dengan hati yang ikhlas mutetemu petboh keuntungan yang paling raya sesungguhih menyogetanyo tatepu ban-ban dunggutanyolah ka dro bujet ke pengurus masjid karena yang pertama istimewa Wat de uro sakara tu maot hana gubirasa sakit mati. Yang kedua uro lamkubu pre siksa azab hana. Yang kele bangkit upadang padang mahsyar haro-haro kiamat hana merupok. Yang kepeut bak titi siratal mustaqim menuju ke syurga hana pertanyaan tapu. Pre mandumbang peut Bawah daerah yang bayanya yang Mandung gue bebas, lihat Allah. Uren yang ngurus masjid. Maka kita yang urus masjidnya, Uren gue prayyul, lihat Allah. Dan gue prayyul dah. Ta. Upasai kita nyolah ni hantar prayyul, Uren yang gue prayyul, lihat Allah. Masjid wadetah, kita tahu di dalam masjid, hajat tingai. Yang kamu hormati seluruh panitia masjid. Nah, yang jadi tinggal-tinggal. Tabaurunya mulia bapa Allah. Nah, mu padu nrotu termasuk orang kaya syukur, orang gasin sabar, orang yang budah tengah malam sembahyang dua rakaat, sunat mutlak, orang yang mudemung meratap wadai mati karena hadis gugur le Nabi man kana akhiru kalami hil la ilaha illallah Dah halal jannah bi ghairi hisab so yang bertemu meratip waktu kemut kita tanya ditanya satu bab tujuh bah pertanyaan untuk masuk surga langsung bertemu tamu ya, yang dalam bahagian yang kajiannya termasuk pengurus masjid Nah, taburiwayat 72 orang yang pre daripada 20 golongan, yang pre daripada petboh yang cukup bahaya aku. Sakit mati, azab kubur, ruhara kiamat dan ruang-ruang hisap yang tujuh boh Maka lontuan taknya sangat bangga kepada yang tim fikir pakau pubut pengurusan tentang masjid. Kamu nyonya tikrek haba, tikrek khabar dari saudara-saudara kita -saudara yang disumbangan di kepada nyonya, hana mudah Kamu nahu no hana bereh, kamu dihana bereh, hana je kumudah leh. Sabar ya. kita nyonya orang ada tak gaji itu bawa Allah, yang baik, yuk kurna nak kita nyonya, kait temp kurna apa tak. Thai. Gaji raya tak tak bawa pojeh yang kita nyonya perlai. Kemudian Seluruh hadirin wal hadirat Jamaah pengajian tanya bak malam yang mulianyo yang sangat ulun tuan banggakan. Menyangkut dengan keberadaan betanyo jinofiat adalah menteng bak ujung katok bak penghujung bulun Rajab dan Lenyan masuk dalam bulan Sya'ban Habis dalam bulan Ramadan Menyugutannya orangnya tak istighfar Berarti tepat ret dalam bulan Rajab Habis Rajab Menyugutannya orangnya ta tak baca selawat kepada Rasulullah Berarti kaitan bulan syakban Apabila kita bertanya berzikir kepada Allah Takun la ilaha illallah Berarti kaitan bulan Ramadan. Maka sebelum kita bertanya membaca zikir Harus kita bertanya bersalawat kepada rasul Sebelum kita bertanya bersalawat kepada rasul Harus kita bertanya membaca istighfar Istighfar, raja Salawat syakban La ilaha illallah Itulah Ramadan. ramadhan Nyamunan derajat di mandu Ramadhan Hana la'in bulun yang terlebih dalam dua belak bulun Itulah Ramadan. Allah Hana yang terlebih daripada Sekat seluruh makhluk Hana Yang kederaja yang cipta Allah Ramadan. Rasulullah Nabi kita nya Muhammad Hana yang terlebih daripada segala manusia Wa afdalu alal itlaqi nabiyuna. Nabi yang terafdal secara mutlak tanpa ada kaitan menomodeh tapi nabi yang diku. Takun gaknya nabi. Takun gaknya rasul. Takun gaknya naringan imam. Imamul muttaqin seluruh na ba Rasulullah. Maka nabi yang paling utama dari segala manusia. Kemudian Ahli Allah yang ke Nabi Ahli Ramadhan yang ke Tamu Salawat ah, Ahli La Ilaha Ilallah Yang paling puncak Abdal Zikri La Ilaha Ilallah -Abdal, Abdal Zikir La Ilaha Ilallah Dilikutnya yang ke Musalawat kepada Rasulullah Segala tamu salawat Kepada Rasulullah yang ke Mengucap istighfar Berarti <tuh> Bulanya bagaikan kita Sedang beristighfar Rajab bulan Uku Sya'ban bagaikan kita nyaw sedang bersalawat bulan Ramadhan sepertinya kita nyaw sedang membaca zikir la ilaha illallah. <coughs> Pakan kita nyaw memperbanyak istighfar menyucikan diri kepu tanya tak pilih rawatih mengaitu be rekomendasi daripada Rasulullah gubernur rekomendasi daripada Rasulullah supaya mengetuk tumbus tajab Allah. Yang paling rakyat adalah Allah. Bandingan menyupura-pura kena udonya paling rakyat presiden. Getanya hendak kena tajab pak presiden, hanjur menyohana rekomendasi dari gubernur. Ha itu rekom dari gubernur menyohana pengantar dari bupati. Ha itu pengantar dari bupati menyohana pengantar dari camat. Hai tu surat pengantar dari camat Munyohana gerekom oleh kepala daerah masing-masing, kepala desa mohon buat. Han mungkin dia tajak ba rumah kepala desa Munyohana Tarah Gaki. Hana ta mano, gu aku keto. Maka astagfirullahal azim. Itu bagaikan Air untuk Menyucikan diri Oh watay kita nyo Baru tajak bak rumah Kepala kita nyo Untuk tiap minta rekomendasi Bangkai itu biar rekomendasi Daripada Rasulullah Baru tanya berjalan Menuju kepada Allah Yang kejut watay kita nyo Dalam, dalam um, Kaedah tariqat harus mesti awali dengan istighfar mengat suci awatah kan kita tanya istighfar kemudian baru kita tanya membaca salawat yang sebagai rekom kita nak kena jabat yang paling rayu setelah itu biat rekom berarti rekomendasi dari Rasulullah baru berjalan lah kita tanya melalui hati dan lidah la ilah Allah Tertuh bertuhgo kata baca siribe go kata baca hana pre pre kata baca menyegolomate tiada ilah ilah ilah ilahnya nyankinan mulai enhi gutanya wadegu udik li Allah inang ke baru merubah gaya dan cara udip gutanya dalam sehari hari jauh berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya pakon berbeda karena yang puncak daripada berkata la ilaha illallah di hati kita berkata hati le macam saboh daripada nan hana tuhan yang sebenarnya selain Allah hana yang yang maksud atau yang dituntut selain Allah Hana saboht zat yang wajib wujud melainkan Allah. Nyan tak ingat di dalam hati. Ketika lidah berkata La ilaha illallah. Puta ingat? Hana saboht zat yang wajib wujud melainkan Allah. Lidah berkata La ilaha illallah. Hati senantiasa hana saboht zat yang wajib wujud melainkan Allah. Wujud yang la ilainnya, nyan hana kau mengadil hana wujud betanyo hana wujud harta hana wujud pangkat hana wujud moto hana wujud rumah hana wujud anak dan perumah tuh hana, hana hana hana hana fil hakikati yang hananya pada sebenarnya pada hakikat ilallah melainkan yang na cidron. ya allah ya yang kami tanya munyonyan kaji duklah mati dan perkataannya ka kalengket di lida maka ketika berhadapan dengan syaitan ketika berhadapan dengan syaitan berusih lagi merumpok timah non apun lemi lemoh lileh ile ancu nyamanan al hikmat ketika syaitan dikalan bak talak ureng yang yang kadidu alam hati ilaha illallah Hanazat yang wajib wujud Melainkan Allah Bak lidah juga La ilaha illallah Wataykalun bak hati tanya Dari syaitan Tipluh kilo ibu jik, Oh doh Ketanya <coughs> Ken Rasulullah dalam sabah riwayat sebenarnya jih warana Benutaku wa ilayah Aqdalu zikri Seabdal-abdal pikir faklah hendaklah mahu tahu dulu yang paling afdal pikir nantu pu hana ya yang... nantu pu lah ilai faklah nantu pu ilai Menya hana tak ikuti dengan pengetahuan hana nilai la ilai illallah setelah kita ketahui Baru kita yang mengerti apa yang dikandung di dalamnya. Lambat bertanya-tanya, lambat deh kita tanya. Pakan tirau rum cafe non Muslim Kristen, wahai lu jikan lah ilahak ilallah takkan lewung cafe ji. Hanya kau yang ti lah. Yang penting tapi kita tahu dalamnya satu, kedua uru yang wong-wong -wan, tengah malam lakau atau ke rumah tu ai o e o inan bak sagu pintih tak keun la ilaha illallah boleh wong-wong -wan. ya, yang putar-putar hati ai dalam la Laila ilallah yang wong-wong gadah wong-wong -wan. yang, yang yang yang kafe je kurang istilah fakkan matei raya banjir besar Giyu azan li Rasulullah karena di dalam azannya nama mengandung asyhadu Allah la ilaha illallah nah putrai kandungan la ilaha illallah itu dong iya putra dalam dalam kalimat la ilaha illallah pakan li Rasulullah wa ta kebakaran besar gayo azan karena dalam kandungan azan na kalimat la ilaha illallah pakan wa ta lahir azan karena dalam azan la ilaha illallah ul yang kamatlah pakan tabab nai dalam kamat la ilaha illallah Pakeun wa teh kaitemong wa teh giu adzan la ilaha illallah wa desmayang giu adzan dalam kubu teh tekulup manyet tegulup ratubay giu bang karena la ilaha illallah pakeun hanasah jumat mu teh munyo hanas dengku khatib pakon sebab la ilaha illallah Bukan menyuruh sembahyang Hana sah Sebab Hana Lihablah Bukh Rukun Dalam Lihablah Bukh Rukun Wata taduk Kuintu ut Kuintu salim Duk tayat Akhir putatakun. Syahadah asyhadu alla Ilaha Illallah Tana sembahyang Munyuhana Tasyahud Hana semayang Maka asyhadu Allah jikurku semayang Asyhadu Allah berguna dalam seluruh ibadah Asyhadu Allah Asyhadu Allah ilaha illallah Tasyahud atau syahadah Berguna dalam seluruh musibah asyhadu allah berguna pada seluruh nikmat-nikmat bahkan sayyidina umar yang kali hidup kalimah la ilaha illallah dalam dada dan seluruh khulafa ur rasyidin kajiduk la ilaha illallah di dalam dada menguap gapnya apui tedep di urung tro lum ba amirul mukminin khalifah Umar Hanafi, Abu Bakar, Said Abu Bakar ganti khalifah Umar bin Khattab. Kebakaran Kota Mesir. Hana pemadam jamo. Hana cara untuk memadam api. Dia ya tanya umbak khalifah, bak raja. Bencara, raja. Dia jawab oleh Umar bin Khattab, ummin. Oh Hanji ja lung tutung kota mesir nya khalifah ya amirul mukminin iban pendapat teron, kamu pelun ke dekota kota ka tutup keun jawab khalifah amirul mukminin umar bin khattab kelanto lonjak Yak ya pelun apui nebah jari dak menteng mentu medom dak ajih oh hujan apui ne keun apui hai apui Nyawa ejarida Amirul Mukminin, nyanyi menteri pegaah bapui. Oh ni tak pot pot aja tak pui tak pot. Yo mula. Geco le anak mudanya yang gepulung, ejarida, gede bapui. Ada gaya perintah menang ge pelaku. Hai apui, ya naru. Hai apui, nyoh hai nyoh ejarida Umar. Baik tu, menahan juga apuinya. Che, baca baca cum peslon laju. Sopan kedai pakai donatapan lagi pemadam, punya pemadam kerupang kerupuk, bukau, bu, bu, ye, yo, susah kita nyewu. Tapi dengan uap Ijarida Sayyidina Umar, kota Mesir selamat. Kendra uang kerja, kendra uang kerja, uap rendah kita gaita Ijarida. Nyan baik tiru-tirunya, ada gan bahaya. Bentuk atau bentuk dalamnya kalau kejarinda abip lewi, tak kau itu oleh pui, katil jauh jauh kena kenal, abih paju jauh kena hobi danyang dom, yanban putah inti dalam kahuna, faklam ketahuilah, putah yang dikandung di dalam kalimat, la ilah ilallah sehingga ati ati, ule ule, ati ati. Hamba-hamba Allah yang kajiduk kalimah anda inai lomba lagi asmaul faulafaul rasidin kendrau agu keraman uap udah hoge terbaik bapak bapak ijakro hoge keramai itu nyambat mengkajiduknya mandi abu kita figo klep mata tumbuh kedewarap gak tu melayang nyambat mengkajiduk atasnya dalam dada buman dalam dada lam ruas-ruas anggota, lam darah, lam asar, lam pembuluh darah dalam kulit di dalam ari yang sangat tipis dalam bagian-bagian kulit tanya nyangka menjadi daging dan darah kalimat la ilaha illallah sehingga dicop dengan pelintir ipo darah bapucuk naleng idih pucuk naleng imradit la ilaha illallah kibai meratip na lung kon hai darah tengku je ki kaipo so pacun darah darah ge nyan meratip kala ge kalimah la ilaha illallah hajantu nyan ada ia laut hai lok itu tak tak lung tikam dalam kurung rakunda tadang ju ketika mu taala ada tempat Aiduk, hangop, masya Allah. So asam ya? hati mulasam. yang kaiduk kalimah la ilaha illallah lam jiwa, nan gobnya hati mulasam. Bernah dibuktikan oleh hamba-hamba Allah bahawa beliau gusembayang lam iya, hangop. Kemudian Degelar juga ahli karamat Berat tak kuramat kah Masusah, Susah ke tu Susah ni Ya Allah Kau ilumkan itu pun Ilumnya kuramat padahal ilum hana Ya Allah Apa ni kuramat long, Ya Allah Betul tak susah Ilumnya tengah punya Ilumnya ung banggamung Ilumgara-gara karamatnya Ya Allah Betul ilumlah neraka Tahu susah Susah Bukan tu buat Allah tukere. Ya Allah Ya Rabbi Numputun bala kulun ...supaya le hamba-hamba rona manusia... ...mangat dipandang lunh hina. Ya Allah, kita betul nak tak baik. Ya Allah, nabi betul tak boleh bala ke ya Allah. Bojit ke hina lunh, buat mata hamba ron. Ha, nak kebe, gelak ke lak. Nak ke Muban ke bi. Mubruk tu anak jarak ke. Nyang bala. Kep. Enak ke, sipluh kilo tu. Golong truk gejak agak nyam-nyam ba warung nya. kilo. Gedang oh jarak dengan warung, itu bae awak ajik kopi ba warung. Iya ipok ba ke. Ikuh awak ajik kopi. Betak ke ba. Nyo pasti ba tungku Khatimul Asam je. Tu ngun gu. Hana mupoh tibuka ka ka ajik kopi juka tu. kamu ko habar? Jep-jep pegah jep, haba, buat warung ke, pegah pegang haba sahaja buat warung. Tengoklah, ada jamun ke jamun. Buat warungnya itu tempat, tempat prak ini. Kekah ke? Nah, momenai, kakak ke jalan ke warungnya. Nyan, nyan ke untuk lengong. ke kalang. Kau betul ke dalam jalan tanya, kakak? Nihak ke belakang ke belakang tak tak? Tepuluh kilo tu dengan warung, boleh belakang ke sekejap, Kamu cuma sehingga menghina dikipihina yang pindah, kabrat tak pindah, nasirah orang menua ikut. Hai, tengku. Lumpikirkan orang yang berlaku, awliya. Tuhan. Rupanya. Allah, kagumita musuh ke dalam dunia ini, guna lebih bala. Hana. Yang na yang kudera orang itu. Katak lagi nya yang Berarti musuh paling raya. Allah ebibala. yang kudera Yang lagi nya, bala, kudera orang musuh Bicok anak jadu punya, gue berdoa bibi, shh, baik tidak buka pegah. Hal anta ta'lamu khazain rahmat, lugu mikre. Nyolat tanya on mbak Rono, nanu tepat babah pintu untuk tayak co rahmat dalam gudang, gudang rahmat nanu turi, hana, lugu Allah. Pintu untuk tajak cok rahmat lam gudang nan depan hana tengku ilong lu depan puo oh, tengku pintu rahmat allah azzikru miftahu hadarah azzikru miftahun lil hadarati yang pertama Zikir Zikir yang adalah Anak kunci Untuk membuka Gembok Pintu rahmat Allah Satu Yang kedua Wal bala'u Allah Tiap-tiap bala yang duplai Allah Kita tanya Balanya Yang kenyan anak kunci ngenbuka pintu rahmat Allah. Wa bi dalika sebab nyantuh maka long lakeh ba Allah. Balah. Nyo jarolung bruk mubaqhe nyo kena tatruk roy. Yang 10 kilo long gangkata aje oh kata tu baye be 15 nyo kena tatruk. Panai Cik Abu ada long lakeh. Ilom e, nyo cukup mangat long tuno. Walaupun ngatah ai tatun. Kerana lidah berbeda dengan lidah gata. Lidah gata, lidah pegawai negeri. Tajib ia kupi, jampungan dengan saka. I kupi bacut, saka berjalan. Awadai oh, tajib mameh, nyanyanyanyan gata. Dilun, kurung melaut. I kupi lung hana saka. I kupi, bujuk cukup kentang, bujuk cukup kere, saka baik kenal. ...watai kenung bak-babah mameh tat Igata Iga ta habis manis sepah dibuang. Dilun watai lung pajoranuh habis manis sepah ditelan. Nak sama? Saka ku igata? Sirah Igata Iga terasa mameh ni saka ku. Ilong watai lung rasa saka gata? Ni sirah lo petat tak matit datana eh mula uk loh elok baju fakal kata beda ai tanyo dua tu punyung beda dua tu mata beda melihat lidah beda mengecat tangan beda meraba seluruh ujung kaki long sampai tu ujung ok hendak samali lain dengan kata maka jangan ceritiru adegan berbahaya Pakar ni tanyo ia pet ranu eh tetelan kerana dia tanyo bukan makanan rot Bahkan dia tanya Bacut nak na, na, na balas, tu lah lang ujong, oh ok, tu sakit. Mupep-pep tu urong malam, pakon, pakon. Karena dia tanya pegawai negeri, ha dia je kupi kentang. Tapi ke dia tanya, gudang rahmat Allah, rumah tuh beraya, baju busi mana si, si te sabi, mupeh belanja kasut itu bayar di rumah. So turun tutur tu muti rahana. rahmat Allah ditanyo. Rumah tu meningkat, motor tu mewah. Ibat hal yang orang-orang so, yang merumpa, icong bajara, badua, bak, bak, bak kenua dicong belik. Nyangkan merumpa rahmat. Kau Banyak yang bak Abu Khatimul Asam nyang ko ke rahmat ya. Kibanje rahmat, rahmat. Allah sering-seringlah terjadi musibah. Jangankan kau belain, orang di Aceh. Dia klik. Ke -cuk, cuk di rumah. gejak apa rumah? Dia tanya. Apa kan Abu ngecek? Kenapa ngecek? imak ini. yo, ka, lukkan lu, ke leorah. Sehat. Mana luk. Putar ke ngecek. Lepas ke luk. Putar ke ngecek. Lepas ke luk. Lepas ke luk. tai sehat. Lepas ke luk. Lepas ke luk. Leorah sehat. Sehat ke luk. Eh, tanya Laminat sakit, susah tu Nah, tu orang belum Pertanyaan apa Eh, orang mati Dia mati, mati Mati dia pun tumpu, saya tanya Mati, mati dia pun tumpu Pertama le mati sebenarnya, kecoknya orang tu Yang mati-tik je, lelahnya Mati menolak petong tu Mati menolak petong tu, seribai Seribai apa Mati pada tu, Pak Adhra akan mati Mati mana tu, Pak Adhra akan mati perumah. mati badar akan mati mati rumah badar akan mati mati honda mati motor mati pangkat mati jabatan mati harta yang kejitnya paling ia ke mati pada hal hanya rasa putah kai culuk li Allah Lam jiwa kita wetenya yo tak ke mati putah kai, kai kai hidup lah ade katanya halala ini ya hidup lah ade itu lagi pegah dari Rasulullah kutah hukut dunia Wa karahiyatul ma'un Hana tak Allah kagupuluk Lamati kita nyo Saboh macam virus Virus yang lebih besar Dan lebih kuat akurasi pukulannya Jika dibandingkan dengan Virus covid-19 Utanan ni Virus covid Wa ya, Wahan Rupanya kaji duk wahan Lamati kita nyo kubinok kawan Kalo nak kucilok firus wahan dalam dada dinyoleh Allah. Menan bangka diduk firus wahan dalam dada ditanyo. Watenyen laju kutanyo cinta kepada pangkat, harta, jabatan dan takut kepada mati. Abis yo ke mati. Nyangka ka iduk atanyo dalam jiwa. Nyen ada hana. Ada hana pekat tu mayang leh nak Pakat beng bang lelum tuji, mana mana lah. Bengele ada an jualan tuji. Joo, yang penting ilu, beng ni pecah tu. Bengepet sama yang ju pu sama yang orang rodi lah lahan najak leyo rodi mat. Ho cik gereja muda kata mau, anak buku. Bu. Yang penting ilu, beng erut, beng pangka. dia ya, dah dah kira pangkat dia. Ya. Mati tak ya. Mati pangkat, mati harta, mati jabatan. Yang paling dia. Ya. Yang kejet apa yang terjadi, silakan. Yang penting gaji 3 juta sebulan, baik. Begendah lagi. Khob dunia wa qarahiyatul maut. Begitu cinta kepada dunia walaupun agama hina. Hana Bupu. Begitu sayangnya kepada harta, pangkat dan jabatan, walaupun Islam telur di ujung tanduk. Walaupun Islam di tengah-tengah hembusan angin. Hana Matala. Pakat Hana Adhan ni kan Bupu. Pakat Bekna Lim, bila pergi minta-minta. Pakat Menteri kita ni, bantuan ke dia Hana Bupu. Kapan cuo je. Kaserang je. Yang penting, Berut pangkat. Yang penting selamat harta, selamat jiwa, selamat harta, selamat pangkat, selamat jabatan. Bodohkah kejadiannya? Yang tertutup oleh kita nyaw adalah ke tersisih jauh daripada ilahi Anta maksudi. Waridaka matlubi. Aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Epolun anta maqsudi. Hanya zat dronuh yang lun midan. Waridaka matlubi. Yang galak dronuh ya Allah yang lun cari. Allah kerja hanya dua Taruhan Mati-matian lu kerja ya Allah Taruhan lu hanya dua Yang pertama Ilahi Anta maksudi Yang lu maksud drani ya Allah Walaupun lu jauh laud Tapi tujuan lu drani ya Allah Walaupun kaki lu jauh leh Tujuan lu drani ya Allah Walaupun jarang lu menulis di kantor kepegawaian negeri Tujuan lu drani ya Allah Walaupun lomjak semua berdang lomjak berdang Kau nyaman dum, ya Allah Tapi tujuan lom drone ya Allah Waridah Khamad tu lumi Munyo dron ke tumung, ya Allah Nampuluh pun kalau udit lomita drone, Tapi-tapi, ya Allah Oh peng, nyanteng ke sarana Takkan ke jalan Ke gudah yang pengen Pengen gudah, gudah dengan melom Ho yang lom kena jak Yang pengen gudah, ya Allah yang mengetuk lumpjak dengan pen untuk micara ya Allah ternyata drone kamu tumung ya Allah waridha ka matlubi urangnya lu ya Allah laurnya urangnya lumpita yang galak-galak drone tapi ya Allah kamu tumung dua macam drone kamu tumung rida drone kan ya Allah dum lakeh bak drone po dua macam tu tuh lu lakeh dua macam akti mahabbata belum sayang Belum ya Allah Ilung Belum sayang Kerum ya Allah Wa ma'rifataka Dan mohon ya Allah Neputuri Ba'lut Ya Menyukaji Oh Ngan atanyan Menyukaji Oh Ngan atanyan Nyan ke Ya laju Ke mati pangkat Mati harta Mati jiwa menyokato dengan kamu pojak kamu pu pikir kamu pu pegat nyangkuk kitanyo taruhan ana lain barangkapo je i pegah barangkapo je i pegot yang namun tanyo tujuan prinsip itu satu adalah mencari Allah dan ridanya mencari Allah daritanya menyogolo mutemu rida Allah berarti musapo golo mutemu yang lain menyokah mutemu rida Allah berarti dupu-dupu ka wala han ade ri ngelegak uh, yang kah hari tanyo dumpuna tabak yang di elega bertanyo hana motor dik e, pikir hana han ade ngelegak yang di elega ditanyo hana rumah e, yang di elega ditanyo hana toko e, yang di elega kutanyo hana laote yang di elega ditanyo hana, hana kebun kelapa sawit hana gunung hana glete Ibukir sabutan tu lagi. Padahal menyukaimu tu Allah dan ridhanya sudah mendapat segala-galanya. Oh takun harta pangkat dan jabatan ada ah, gaknya nabi, ada yang kejit para ambiyah, para nabi, para wali, para wali hana gemita gatapu yang lain selain daripada Allah. Karena yang lain-lainnya nyan dalam bahasa istilah urinya itu Aghyar Aghyar jamak daripada gair Gairun Maksudnya jamak aghyar Makna gairun selain dron ya Allah Tamhu min zunubil aghyar Nasampuh ya Allah Dalam dadalun dalam na segumpal Darah Bila got darahnya got mandum-mandum tubuh Menyobrok jihud darah Darahnya ya Allah Maka seluruh organ tubuh lun Ikut jihud putar darahnya ya rasulullah wahiyal qalbu yang ke hati menyuhati nya jihad dari ujung kok sampai ujung kaki jihad tuot tuot jihad lidah lidah jihad mata mata jihad kiban jihad lidah ura malam pegah tungku je salah tertuk tungkunyo salah 20 tu. tungku je hanja ilminahu Tengku nyawa hanji ilmiya mantek. Tengku nyawa hanji tahyid akhir. Eh, tengku jih. Han sah baca fatihah. Hana musabah. Tengku yang beres. Bapak katanya. Bapak lidah katanya. Rata tengku itu bro lidah katanya. Nyan kenyan lidah yang musangkut. Bak ati. Ati yang bro. Menurut berpegah oleh Rasulullah. Wahiyal kalbu. Di dalam dada katanya. Nase gumpal darah. Kutah darahnya ya Rasulullah Wahiyal kalbu eh, Kibantaman tugasnya ya Rasulullah Menyogot darahnya lidah Pigot Mata pigot In fasadat Fasadat kulluh Menyogot hatinya Lidah pijuhut In saluhat Menyogot hatinya saluhat lidah. Maka yang perintah Yujak umusjid malamnya Adalah hati yang perintah yuja urutan oh, oh, suci adalah hati. Yang perintah yu uh, yang god adalah hati yang god. Yang perintah pegah yang god bak lidah adalah hati yang perintah god bak lidah. Yang pegah yang perintah pegah bro nyangkut hati yang perintah bro. Maka lidah bro menunjukkan hati bro. Lidah baik menunjukkan hatinya baik. Zahiruhu ia ya, dulu ilah bak yang kenyan jalan turiah menyuruh anak itu iya, saradam yang kebahana hada'a je dia bertanya taputuri drawatuh baga melalui anak beranak bertanya anak yang baik tenak-tenak Allah anak baik tenak-tenak Rasulullah Ana, baik tenak-tenak ulama-ulama Allah. Ana, baik tenak-tenak tungku imam. Ana, baik caci-caci maki. Yang berarti ayah yuk. Menyua ana, tukang caci kau. Berarti ayah yang nak Baik gara-gara, bertanya ana. Itu riah-yah terlih Taduk Taduk bawah tungku tungkunya salah dipluk. Taduk bawah rung je, tungku je salah dua dipluk. Kau dengar abu upaya Iya, iya, kau turi, menyolegnya anak berarti, iya, gileganya. Padahal ayah tu kematé, kalau ru ayah kayu plodo, mantan tak turi iya tu. kita nyu anak, bap, bap gob lain. Kau cukup sayang, sayang tidak ada ayah kita nyu kalau plodo kubur raya kita nyu tukang tenak tenak tungku, tukang tenak tenak abu, abu pepe sih abu juluk lagi je, abu budi mono, abu pulan mode. Keputah puteriah Tengka mati Bagaul lain kan cukup bangai Mahaul Na'udzubillah Min dalib Sebelum dunia Gubi tugas oleh Allah Untuk Minta beruk Padahal rata pengumuman Allah Dalam Al-Quran Dalam hadis Kibanggakan oleh Allah Wa ma khalaqtul jinnah wal insan Illa ku sabah Pol pencikret Duk bahagian pangkut dango dan sebagainya. Yang paleta idrot, Fatiha dro di nam kleek ka. arah Fatiha go di uro. Pakkeun hanta cok, Fatiha ro tu tamek bodo semu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Na teh ado semu tentu. Lamu samping bareh le, ali hay menyawatun. Na bareh, cukok na bareh, emeyup na bareh, menyole orot. Wateh ka, yangnya ubinik. Ya kan? Ali kau biniher ya. Maka dengan demikian mari kita nyawa menjaga kesucian hati dengan mengingat tidak ada tuhan selain selain Allah. Maka kekali Rasulullah dalam hadis. Mengqala la ilaha illallah yusaddiq lisani qalbah. Dakhala Mit Abu Habil Jannah sama Nia Shaah. Bahasa kita Siapa saja umat lung yang membaca La Ilaha Illallah, hatinya mengingatkan tidak ada tuhan selain Allah. Terbuka lapan buah pintu surga. Dakhala Shaah. Tuh rencana tamong. Nyer bulerajat. Singoh Shaaban. Lusa Ar Ramadan. Sebelum ketanya kita membuka puasa Taduk melimau minit takut La ilaha illallah Tingat dalam hati Hana Sampung zat yang wajib wujud Melainkan Allah Inan terbuka pintu surga Kedua Rasulullah bersadar dalam sabah hadis Yang terjemahan ji Kalimah la ilaha illallah Naleh bolam Lam yang pertama nafi, lam pertama la nafi ilaha mafi. Lam yang kedua bila yang lam, lam, lam yang kulhe, Allah, lam jalalah. Lam yang ketiga bila fay Allah yang lam jalalah. Banda kau bim Madin tak tempu panjang, tak pegat kemat asli bijut. Contoh, lebah labu panjang. La ilaha illallah Nah, yang kepanjang layi bawah Pegahari Rasulullah Layi bawah lampanya <tuh> Hudiman Dizambin Diruntuhkan, dihancurkan Satu kali baca Arba'atu alafin Empat minal kabair dosa-dosa yang besar nanti kan disebut la wablah yang kejit tanya biasa tungku imu matek pupo nama dia deng meratip kum panjang harga kau awalnya mengkepru tik ikut muhambo bak tetik ham la ilallah jangan lagi jangan kui mung baca bak nama dia nyampai Gup ampun tu, Allah Minang kabar iri, dah syaraya Gukun tengok Ampun putri belah Gukun tengok tu, dukimu Ampun putri belah tu Lega, dukimu, kupanya Hudimat lahu arba'atu ala fi zambin Allah hancurkan, kemaafkan Dalam segi, dukul Dua Guk. belah ribu Qalu Lalu kemudian sahabat bertanya Ya Rasulullah Fa'in lam yakun lahu minal kabair Mitha lung hanada Ya Rasulullah ahli Ampun dah syamah tu Tanya ulam maklum Ayah lung hanada syaraya Lalu Dia jawab Nabi Wa gufira jirana Allah rupanya Yang kejah lung rasa. Dia tanya mandung, tahu awak nak ada Tabut rumah, li, rumah bro, tu baik nanti Tapi dong, di samping rumah Orang yang nama meratik Ha, nak tak bro, berapa, tu gemeratik Ampun, dia syarat tu Pulau di samping masjid Ha, lagi nya Ha, rumah di samping masjid Pulau di samping daya. Punya tak ada pun Maka, kita tanya Pindah rumah Berokan jiuh rumah dengan daya. Dia duduk samping daya. Sebab itu, yang pun di syahat. Yang kampung. Jiran yang buat kampung, yang jiran yang itu. Tainah daya dalam kampung, bukan kampung, bukan kampung desa. Tainah tengku yang meratip dalam kampung, bukan kampung, bukan kampung desa. Tainah mentajib dalam kampung, bukan kampung, bukan Membanggokai bang, yang inti je. Kita koyatanya bolehnya, boleh yang gen. Karena, oleh God, karena nadi yang inti tak pernah bulan Ramadan nya dua bulannya merupakan uh, menyucikan diri kita nya bulan tamung dan bulan syaaban untuk ke menyedanyau tanah kenatan nya Hana Musti bina ijazah dan tarikat lagi urungnya yang pegak tadi tibansit etanyo tak nak minta fadilah kelebihan lagi ke Firtuh goh leo surah. Kaduartuh. Hmm, baca melepuh me goh leo leo lepuh leo asal. Lepuh leo maghrib. Jadi lepuh semayangnya. Jumlah firtuh. Leo insya'a firtuh kadu. Haji Kureng wablah ribel la ilahilallah. Menyiduklah nanti itu. Menyulama fiqah, fukahak berpendapat. Syuruh di malam. Ini bandu waha. tanya. Dia amai. Tadang ulamah fikkah. Lihat tu. Minta syuruh di malam. Pajang tak peduk. Lihat tu. Beg-leg kurung tertuh. Lihat tu. beg kurung tertuh. Oleh ni. Lihat Semayang tu. Bergenap tertuh. Bagi-bagi. tanya. Kalau tak tanah suci. Kalau tak umrah. Dia tanya. Nak tak buah jakut. Nak Akikah na ditanyo Kerben na ditanyo Semua mudib nak nak tinggi Dan ulang Samping-samping rumah nak na ta tak bagi-bagi kanduri Bulan Ramadan tak Hadaraptillah Yang kenyan itu Tak pedang dalam jiwa Saya ditanyo, siuruh semalam paling kurang Benar lah itu Lebih-lebih kot Lihat tu ke, yang batas, bad kurung ada aja. Sertuh, sertuh. Kau ke, ke poin, ke dalam baju tu, takkan ceng, lafang siat. Bapak mana aku, la ilaha illallah. Habis, putun siat lafang. Sambil, tak ucapkan, tak hu. La ilaha illallah. Ya. Yeah. Uuuu. Tiba-tiba itu. Yang ceng lafahnya. Baiklah, tak tarik-tarik lafah yeah. lain. Dia hajit. Yang takkan. Muhammadun Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Putar faedah takkan ceng lafah. Disinanku nufah. Bahasa katanya yang Allah gebelah jiwa tanya untuk berpasal rahsia rahsia. Maka terdoronglah jiwa katanya untuk lea insya Allah kita temukan tertua yang nilai tambahan harian tapreh syakban dan tapreh ramadan niaga dengan membaca zikir. Inan perubahan udik utanya untuk keselamatan lama ke depan. Insyaallah akan cukup bermanfaat pertama untuk diri beliau dan seluruh jamaah. Ah tinggal baca. Ah kiban god nufahnya buna jawab le rasa. 5 2 minit ade pada lafah suara sambil tabat yang terputus internet tapi nilai waalaikum salam doa ibadah kai rulahu lebih gerd lebih gerd internetnya daripada layap doa ibadah ya, yang keistimewa pak cih nah, tanya tanya pak cih sajan Allah yang gelabuh pukat dia bu ronyo pun raja gelabuh pukat syakban gelabuh pukat ramadan gelabuh pukat pajang pajang gerung Pajang ketarik buka ya bu Pajang ketarik buka otai kad digudeng sa <tuh> dalam pat datang pun datang hari tanya pat riak ya, riak ya, gerung buka abu datang hari tanya cin de e yang guaji guaji nak kena di puputan alang pukat lum datang hari lebu leung gula mandra kau periksa telah ngah nyan hawa tu guaji eh Lebulun dalam bukak ni awal tu Tanya-tanya putaruh Raya, paro raya Udung wad raya Paname Biyang Intan mutiara Mandu-mandu Lang bukak abu musaw Pakai laut Malaysia pun geteng bukak je Tabang lebulun bunga raya ke 20 sepak 20 sepak ni Oh, eh, retuh-retuh, hirau, kabi, padam si. Maun belah kau, mertah, lejah. Juk, si. Lima, lima, lima, lima, lima. Ya, cipacu, cipacu, cipacu tak apa, eh. InsyaAllah.